perumpu ini aku mau mencoba suatu hal yang baru. kita sampai di underpass. lagi guys. so ini udah mulai puasa ya guys karena ya gabut lah aku jarang olahraga kali ini nah kali ini aku akan work vlog seperti biasa kita akan persiapkan besok dulu kita butuh headset kali ini dan kita butuh helm juga karena keselamatan itu nomor satu ya guys jadi kalian harus siap-siapkan semua itu terlebih dahulu Nah karena aku punya banyak bukan banyak sih aku punya cuma punya 4 aja helm sombong amat di kita pilih salah satu ya, yang ini di sini ada tiga, yang di bawah ada satu. Ya, kita pilih yang kuning aja, kita pilih yang ini aja. Oke, okay, jus. Di daerah rumahku ini susah banget guys sekarang mau keluar karena udah jalan PSBB kalian tahu pembatasan sosial berskala besar nah ini bagi Pak tidak ada rumahku banyak yang duduk jadi susah buat jalan masuk atau keluar dan gak sembarangan bisa orang masuk nah ini kan untuk kepentingan kita bersama memutus rantai pengeluaran COVID-19 ini agar cepat selesai Oke okay. harus optimal ya kita sebagai masyarakat untuk mencegah itu semua Jadi kali ini, ya pemasan dululah, kita santai dulu meregangkan otot-otot dengan sampai putar balik di sana. Di jalan air Muhammad, ini akan bisa lihat banyak pedagang juga, pedagang masker, sekarang mulai di pinggir, -pinggir jalan, mulai banyak kalian bisa lihat sendiri, jalannya sepi banget di sini, seperti biasa, tapi pedagang makanan masih ada, karena itu penting banget. nah kita sampai di turpale, kita turpalein dulu nah sebetul biasa aku pakai channel olahraga kali ini pakai sepatu juga, nah karena ini judulnya waraga jadi agak jauhan lah kita agak jauh muter sampai kita agak kuat lah nabuburit lah istilahnya ini, dan nanti aku bakal ke pasar untuk cari bu -bu -bu buah-buah ya untuk kita makan nanti so, pantengin terus video ini, dan jangan lupa subscribe karena di channel ini kita bisa vlog kayak gini enggak bakal mungkin ketemu di channel lain selain di channel Ahmad ever ini oke okay? silahkan subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya oh ya guys di sepanjang perjalanan di jalan Surabaya ini banyak banget tong-tong atau penampung air ini untuk Cuci tangan, guys, karena ini penggalakan dari wali kota kita, Ibu Tri. hari ini untuk mencegah penularan COVID-19 ini dengan menggelar di berbagai titik jalan-jalan. Ada tempat cuci tangan, cuci tangannya. Jadi, ini aku akan membuat mencoba-coba mencuci tangan dengan yang tersedia di jalan ini, guys. So, kita coba ya. mau mencoba suatu hal yang baru. Coba ringan dulu. Uh. Karena aku mau baikan HP jadi aku harus cuci tangan dulu karena HP itu udah seret. Okay. Oh ya, yeah, guys, kalian setelah, setelah membuang sampah ini, jangan taruh kayak gitu. Itu gak baik, guys. Ini ada sampah, kita mau itu. kita lanjut naik lagi. Nah, kali ini aku mau masukin jalan underpass. Yang ini jalan terbaru di Surabaya untuk memilah kemacetan di Surabaya jalanan ini keren banget. Jalan kalau lewat sini pasti bisa mengagumkan pemandangan. Dia ya, minimal ada teman-teman kota di sini lumayanlah. So, kita akan coba ke situ. kita sampai di underpass. Cobain jangan lupa subscribe di bawah. ya, di daerah latar baliknya. Nah, kita mau ke sana. Berhubung kita di sini. Ke ya, sana aja. Deh. Nah, sekarang memasuki jalan Mahendra guys. Ini jalannya termasuk nanjak ya. Ini yakup puasa juga, kebutuhan puasa. Jadi ini menahan lapar, menahan dahaga. Di jam segini ini masih jam setengah lima, masih kurang setengah jam lebih. Jadi ya, tolong subscribe lah subscribe-subscribe perjuangan ini lah. Ya, berhubung aku capek banget kali ini kita lewat lampu merah penyeberangan gitu tuh, oh No no no no. <tuk> <tuk> Terima kasih untuk subscribe. Jangan lupa kalian tonton video-video yang lainnya, pasti dijamin seru banget. Kali ini kita akan menuju ke pasar, guys. Kita lihat nanti pepayanya ada atau enggak pasar jam segini. Oke. Okay. Sampai, sampai juga. Kita, kita mau ke pasar, pasar geng, pasar, geng. Nah kita ini udah masuk wilayah pasarnya guys Ini pasar Darmo Permai Dekatnya perumahan Nah sepi banget guys ya kirain ada yang jual Ternyata tutup semua ya Tuh tuh tuh depan itu ada apa tuh Mungkin jual buah Yah bukan buah ternyata Jualan syair guys ya kita berbaraye aja yuk ya cepat ini gak ada pepaya. oh beli es buah aja ya, ya beli es buah atau steller lah kesukaan gua yuk kita pulang aja yuk kali ini pulang pulang This, is, This my best, is my best time. This is Jalan-jalan di guys. guys. <laughs> ya guys karena udah beranjak sore ya kita mempercepat tempo dan udah jampek juga terus, terus terang sumpah Kenapa? karena Kenapa? puasa juga kita lewat lampu merah penyeparan aja ya lebih enak <laughs> kita mau menginap aku juga so kita dulu dulu nah kita sampai di kampung nah kita beli steller nih nah ini langganan aku biasa di sini stellernya murah banget cuma lima yang versi besar oke kita pesen dan ini Estalar, Pak. sekaligus pentupan ya waktu kali ini ya. ya semoga yang puasa kali ini diberikan keberkahan puasanya diterima amal ibadahnya dan jangan lupa beramal ya guys Karena amal itu penting buat kita nanti di atas sana Oke okay. nantikan video selanjutnya dan jangan lupa klik like dan share ke teman-teman kalian yang butuh hiburan di masa pandemi ini, stay at home, jaga kesehatan, jangan, jangan lupa olahraga juga. Bye bye. Terima kasih telah klik video ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Oke. Okay.